Baiklah persahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan dan Pansi kabar terbaru di pagi hari ini, Bang Mimin akan memberikan vitamin bahagia Biar semangat dulu nih warga konohannya persahabat ya, kita simak Di momen spesial, yang dimana momen ini adalah momen yang kita alami persahabat ya Untuk semua warga Konoha pasti tahu banget nih Dimana zamannya begadang sampai tengah malam Demi dapat cidukan vitamin manja dari tukang kamera nih persahabat ya Dengan cidukan-cidukan vitamin bahagia Seorang lesti dan Rizky Bilarin Masya Allah banget ya Masya Allah luar biasa pokoknya doakan yang terbaik Untuk rumah tangga Leslar Selalu bahagia, langgeng Dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kita tentunya persahabat ya Dibikin senyum-senyum Bahagia banget saat melihat tatapan Papa Bilar Dan Bunda Lesi Kejohora yang Semakin membuat kita baper Gemes banget persahabat ya Masya Allah Aduh tatapannya itu loh Ini bikin kita tentunya deg-degan banget ya Dan Alhamdulillah Mereka tentunya sudah berumah tangga Dan mempunyai Jagoan kecil, abang Fatih. Momen ini pun tersahabat dari oleh akun sendal putih, Anda pilar. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan. Selamat pagi semua, sewaktu momen ini kalian sudah mengikuti Lesnar belum? Zaman begadang, sampai tengah malam, demi dapat cedukan dari Kang Kamernya, Lida. Aduh, udah dong, pastinya bersahabat ya, sudah mengikuti. Dari zaman mereka tentunya bertemu di One Man Show pastinya kita sebagai fans sejati Harus tetap semangat mendukung karya-karya terbaik Bunda Lesti dan Papa Bilar Untuk berikutnya bersahabat mereka kabar bahagia dan membanggakan juga Dari Agung Sabar dengan Leslar Sebelumnya juga ini mengingatkan warga Ponoha Untuk selalu terus mensupport channel Youtube Leslar Entertainment Jangan sampai lengah Tetap semangat terus dukung karya Leslar Team dan kita juga mendapatkan info soal trending nih, sahabat ya. Alhamdulillah, ternyata untuk duet Bunda lesti Papa mila, lagu Bismillah Cinta sudah trending 13. Dan untuk lagu Insya Allah, duet lesti mila di acara Sofi sudah trending 22. Semangat terus, sahabat ya. Naik sedikit demi sedikit, mudah-mudahan bisa sampai pucuk. Kita support yang terbaik nih untuk idola kita. Dan berikutnya juga persahabat ada cidukan momen spesial Tentunya momen semalam saat binalasi main badminton ditemani oleh suami tercinta Aduh ini sih cute banget ya Cidukan-cidukan vitamin manja yang kita dapatkan dari idola lakits kita Masya Allah Dan intinya persahabat ya kita mengucapkan kalimat Masya Allah untuk Lesti dan Rizky Pilar. Karena Masya Allah juga persahabat ya itu juga doa untuk keleslar Semoga rumah tangganya langgeng bahagia Berikutnya persahabat kita simak juga Ada momen spesial yang bikin ngakak persahabat ya Bunda Lesi Memang kelakuannya selalu aja receh Masya Allah <gess> nya ada juga nih idola kesengan kita Bunda Lesi kejoram saat ternyata memberikan kada spesial Di hari ulang tahunnya Koruri Salim Bunda Lesi mengatakan... ...persahabatnya menyampaikan... ...kita itu harus bikin seneng rakyat-rakyat tuh... ...kata Bunda Lesi Kejora... ...biar makmur sentosa... ...kata Bunda Lesi Kejora... ...dan tentu persahabatnya... Papa Bilar pun... ...ini menyampaikan sebuah kalimat... ...di lokasi yang sama... ...meminta maaf kepada Rudy Salim... ...maaf ini tadi nggak ada di briefing ya... ...kata Papa Bilar... ...dan spontan juga nih... ...Rudy Salim mengatakan... Besok-besok jangan diajak pak katanya tuh, aduh bikin ngakak nih bersahabat ya, sontak ketawa bahagia Masya Allah tentunya kita merasa bangga juga bersahabat ya, Bunda Lesti sampai ngakak banget ya Inilah tentunya kebahagiaan yang kita rasakan Semoga Lesti selalu menjadi orang baik, selalu menjadi contoh baik dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang dan selanjutnya juga bersahabat ada info bahwa sore hari ini tentunya ada acara Poles Kepoin Lesti. Yuk sama-sama kita dukung juga nih acara Bunda Lesti di acara Poles Kepoin Lesti yang akan tayang sore hari ini jam 5 di aplikasi video.com. Karena acara Poles ini tayangnya setiap hari Senin dan hari Kamis bersahabat ya. Jangan sampai lupa juga untuk selalu mendukung acara-acara Bunda Lesti Kejora. Dan untuk berikutnya ini kabar yang menyedihkan banget ya untuk keluarga Konoha. Ini ada salah satu video persahabatnya permintaan maaf dari salah satu netizen haters yang membuli Abang Fatih. Diunggah oleh akun lovers 2 Ini kalimat komentarnya emang menghina banget ya persahabat ya. Kita tentunya baca dulu untuk kalimat komentarnya. Satu anak artis paling jelek anaknya Lesti Persis kayak dulu sebelum ikut audisi item kayak anak pembantu jelek parah sambil emot ketawa tuh dia persahabat ya Ini lagi-lagi bikin geram, bikin marah Les Lanovers kita semuanya persahabat ya Melihat kalimat komentar yang menghina Ini sudah jelas penghinaan banget persahabat ya Dan tiba-tiba ibu ini langsung meminta maaf karena tidak bermaksud menghina, padahal sudah jelas-jelas banget kalimatnya ini menghina BBL. Yuk, persahabat, ya, untuk semuanya dijaga ketika anda persahabat, ya, karena kalimat yang menjelekan. Apalagi sampai menghina itu bisa menyakitkan hati seseorang yang dihina, persahabat, ya. Apalagi anak kecil, loh. Kita support, kita dukung apapun, persahabat yang mudah-mudahan bisa keciduk. dan... Kita juga mendapatkan info dari kuasa hukumnya Leslar setelah ngebaran Untuk yang baby semingnya baby L Itu akan langsung diciduk polisi Di postingan ini pun ada kalimat caption yang dituliskan oleh Lestari. Lestari. Lestari lovers 2 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bu Ih gak mau banyak ngomong, intinya Ibu dijaga ya, punya jari jemarinya ibu Menghina bunda Lesti plus menghina baby seming sama abang Alfati Ibu juga sebagai orang tua dari anak ibu, kalau anak ibu ada yang menghina seperti itu Apa nggak sakit hati sebagai orang tua? Bulan suci Ramadan masih aja menghina Uzubillah menzalik jangan diulang lagi bu Tuh, bersabat ya. ini peringatan juga Jangan sampai tentunya diulangi kembali Karena ini di bulan Ramadan Kita seharusnya mendoakan, mensupport Dan selalu mendukung yang terbaik buat sesama kita Yuk dijaga sosial media kita Jangan sampai menyakiti hati orang lain